Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya Belum lama ini WhatsApp merilis fitur baru yaitu membuat gambar avatar Yang bisa digunakan untuk foto profil ataupun stiker di WhatsApp Nah, untuk fitur ini baru bisa digunakan pada sebagian pengguna WhatsApp Beta versi 2.22.23.8 Dan itu pun hanya sebagian kecil pengguna yang bisa menggunakan fitur ini Jadi untuk untungan ya untuk membuat gambar avatar ini, kita masuk ke menu pengaturan, lalu di sini ada pilihan avatar. Di sini kita bisa membuat avatar baru, mengedit, dan mengekspornya ke foto profil. Ya, sekarang langsung saja kita lihat bagaimana cara untuk membuatnya. Sekarang kita pilih create your avatar untuk membuat avatar baru. Kemudian pilih get start untuk memulai. Kemudian di sini kita pilih warna kulit yang cocok dengan warna kulit kita tentunya. Berikutnya model rambut. Dan ketika saya scroll banyak sekali ini untuk model-model rambutnya ya. Dari yang botak hingga yang krivo. Kemudian di sini ada lagi warna rambut. Lalu model pakaian, bentuk tubuh dan juga mata. Oke jika sudah kemudian kita simpan untuk avatar ini. Nah seperti ini untuk contoh avatar yang saya buat ya. Dan untuk avatar, bisa kita jadikan stiker ataupun foto profil. Ya, dan ini untuk contoh avatar yang sudah saya jadikan stiker. Oke teman-teman, dan mungkin sekian saja untuk video pada kesempatan kali ini. Dan buat kalian yang ingin mengupdate WhatsApp-nya ke versi ini, silakan download saja pada link yang ada di deskripsi video saya. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.